Halo sahabat minstan, jumpa lagi. Hari ini adalah hari ke-17 perjumpaan kita ya sahabat minstan. Hari ini kita mau cobain Indomie rasa coto Makassar, khas Sulawesi Selatan ya sahabat minstan. Yuk kita langsung aja bikin. Oke sahabat minstan mie minnya sudah selesai kita bikin ini adalah indomie rasa coto makassar ya sahabat minstan ini khasnya sulawesi selatan ya sahabat minstan kita cobain dulu ya sahabat minstan bismillah Hmm Rasa sotonya nya berasa sahabat mie instan Enak sahabat mie instan Mie nya Kalian harus coba ini sahabat mie instan hmm. Benar-benar nikmat sahabat minstan mie, instan, mie -nya. Enak sekali Oke sahabat minstan Segitu dulu ya hari perjumpaan kita hari ini Jangan lupa subscribe ya sahabat minstan Biar kita bisa ketemu lagi Oke sahabat minstan Kita lanjut makan lagi ya sahabat minstan